Yeah. di antara bentuk jual beli yang terlarang yaitu baiul muslimi ala bai'i akhi penjualan seorang muslim atas penjualan saudaranya iya yeah. bagaimana bentuknya akan disebutkan yeah. misalhu ayakun dan janganlah Sebahagian kalian Menjual di atas penjualan saudaranya Ya Sudah ya Kemudian ala alasyiroq Pembelian di atas pembelian Ini tadi penjualan di atas penjualan Ya jadi saudaranya menjual, dia ingin apa dilihat antara penjual ya dan si pembeli di ya, toko sebelahnya, dia datang, ya, katanya saya jual kepadamu dengan barang yang sama dengan harga yang lebih murah, atau dengan harga yang sama dengan kualitas salam yang lebih baik, ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, ya. ala ba'd. dan janganlah seorang dari kalian, yakni sebagian dari kalian, menjual di atas penjualan saudaranya. Sekarang, syiro di atas asyiro. As Pembelian di atas pembelian saudaranya. Ya. Misaluhu contohnya. Ayyakula liman ba'a syai'a. Dia mengatakan kepada ya, seorang yang menjual sesuatu. Ya. If baik, Batalkan saja jual beli. Jangan diteruskan wa ana ashtarihi minkabi akthar nanti saya membeli dari kita dengan harga yang lebih mahal iya ini si penjual ini apa si pembeli ini ya kalau tadi si penjual yang bilang kalau sekarang iya si peng, si pembeli ya batalkan nanti saya yang lebih apa yang beli sama kita dengan harga yang lebih mahal. Ba'da an ittafaqa ittafaqal ba'i' wal mushtari 'ala Setelah keduanya yaitu penjual dan si pembeli telah sepakat atas harga. Jelas ya? Wa hadha surah wa hadhihi suratu dakhilatu dakhilatu fil nahyil waridi fil haditsi as-sabiq. Contoh ini ini yes. masuk dalam hadis yang tadi kita sebutkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu yang diriatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yakni hadis muttafaqun alai Rasulullah sallallahu alaihi yes. wasallam belarang yakni janganlah sebagian dari kalian menjual atas jualan bagiannya ini yani saudaranya. Yeah. Jangan membeli di atas pembelian saudaranya. Di balik yang sama, maknanya jangan menjual. Kalau seorang penjual, jangan menjual di atas jualan saudaramu. Kalau si pembeli, jangan membeli di atas pembelian saudaramu. Jelas, ya. Yeah? Jangan melamar di atas lamaran saudaramu. Paccu pi manas pi makar jaji maju. Paki maju. Allahul Musta'an. Jelas ya? Sekarang, bayi ul Jual beli jual beli dengan cara al-ainah akan diterangkan bentuknya. Yang mana ini adalah hilah ya? Hilah. Ya. Kami paui misalnya yakni tepindra ngadwikta sekitar 1 juta. Ya. Nanti si tau ya rega ya. Ulap pemangku wajah kisik di juta dua ratus. Manas saya ya. Jadi dia perjalani dengan cara al-ainah jual beli al-ainah. Ya, yeah. wasuratuh bentuknya yeah. ayat bi ashshshun silatan di akhirah di ma'lumin ila ajal. Jadi yeah. yani seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sudah ditetapkan sudah diketahui ya yeah. yeah, juga telah disepakati yeah. dalam yeah. atau sampai waktu tertentu Dan ini dengan cara pinjam ya yeah, satu bulan dua bulan tiga bulan satu tahun, dua tahun, dan ya, sampai masa yang telah ditentukan. Tumayyish tariha minhul ba'iu bisa meninahdirin akal. Kemudian si penjual ini apa? Ya, membeli kembali barang yang dijualnya dengan harga kes kontan jelas ya wabini Hayatil ajal yadfa'l mustari as al awan dan di akhir ya ini sudah jatuh tempo si pembeli ini membayar harga yang pertama ya akan disebutkan Yes ya, bagaimana tadi ya. Ayyabi'a Ka ayyabi'a arunan bikhom sinah alfan Yadfa'uwa ba'da sanah Seperti yakni orang ini membeli sebidang tanah Petak tanah Dengan harga 50 ribu Ya'ni rial ya Dia bayar setelah setahun Ya, semua yang dari halba, Iuminu bi arba'inak Evan Kemudian si penjual ini membeli kembali dari si pemb. Ya, apa si penjual membelinya kembali dengan harga 40 puluh kes, empat puluh real, empat ribu. Wajib COVID-19 mati luhkom sunah dan tinggal dalam tanggungannya, yaitu lima puluh yang dia nantinya bayar di penghujung tahun, yakni capak napitungnya di akhir tahun dia bayarnya, jelas ya? Wasumiat ainah. Kenapa dikatakan ainah? Lianal mustariyah kudu makanasiat ainan. Ainah yeah. kudan hadira dikatakan jual beli al ainah, kerana si pembeli ini mengambil kedudukan barang ini, yaitu uang. Yamanya maksudnya, ya case kontan bayar di tempat jelas ya Allah Musta'an. an Itu tadi bentuk yang disebutkan ya ini si saya menjual apa saya membeli uh, barang kepada si si B Iya. Yeah. Barang apa saja HP misalnya. HP. Saya beli barang kepada si B yaitu HP dengan harga 2 juta. Kemudian si B kembali membelinya dengan harga 1 juta 800. Iya. Yeah. Nawaja, nawaja, iya, Ronangnya iya, perjanjiku, iya, melihat HP aku ini si topi, harga cicil, iya, atau seperti itu tadi, iya, nanti setelah setahun saya bayar dengan harga dua juta, wala diwaketan ni VHP, kemudian. Sementara bukan itu yang saya maksud. Ya. Jadi saya jual kembali dengan cash, dengan harga yang lebih murah dari kesepakatan saya tadi yang saya nantinya bayar satu tahun, ya, setelah satu tahun. Ya. ya Jadi saya jual dengan harga satu juta delapan langsung nginap wajah. Iya maka katakan alina ya yakni dia mengambil uang yak, sebagai ganti dari barang tadi yak, langsung cash bayar di tempat ya majami narikku makkadai tapi rengngangdita 2 juta aga sana eh tapi rengngangdita si si di juta rua ratuna si toppi mato wa jakit 2 juta. Ya, seperti itu. Jelas ya? Wa hurrim hadzal bai'u li annahu hila yatawassalu ila riba Jual beli ini diharamkan Kenapa? Karena dia adalah hila. Adil yakkal ngiwih. Nah, siapa agamai? Yeah. Yang dengannya sampai kepada yeah. jembatan yeah. untuk sampai kepada riba. Ya. Yeah. Maka dalam hadits Ibn Umar radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza tabayta'tum bil 'ainah apabila kalian jual beli dengan cara al 'ainah wa akhadhtum adhnabal baqar dan kalian telah mengambil ekor-ekor kerbau ekor-ekor sapi maksudnya sibuk dengan peternakan waraditum bizar dan kalian telah rida dengan pertanian ini tidak ada kalau di sini ya bagian ini riwayat atau lafaz tambahan waraditum bizra kalian rida dengan pertanian warat wa taraktumul dan kalian telah meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaikum dzullah maka Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan pada kalian kehinaan ya yeah laa yarfa'uhu hatta tarji'u deenakum Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkatnya ya tidak mengangkatnya sampai kalian kembali ke agama kalian nasallu Allah Subhanahu wa ta'ala assalamata wal afiyah ya jadi kehinaan akan menimpa kaum muslimin Tak kala dia melakukan mu'amalah. Antara mu'amalah. Iaitu jual beli, yaitu Riba. Ya, mu'amalah ribawiyah. Di antara bentuk ribawiyah. Mu'amalah ribawiyah adalah. Bay' al-inah. Selas ya. Allahul Musta'an. Maka endaknya seorang muslim. Ya. Menghindari perkara-perkara riba di dalam muamalahnya sangat banyak bentuk-bentuk jual beli yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa taala dibanding perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam Allahul Musta'an kemudian bayar mabi' qabla qadhih menjual barang sebelum memegangnya ya atau kita sebutkan dulu masail-masail yang ada di dalam kitab Syekhina Muhammad ibn Hizam masail-masail yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini yani syarah bulugul maram kitabul buyu ya hadis di dalam matan yakni kitab bulugul maram ya yaitu dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu maqal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma rawahu Muslimun wazada fi riwayatin wa an dirabil jamal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wa wasallam melarang dari penjualan yakni kelebihan air lebih air dari air yang sudah mencukupi ya apa yang dia tidak butuhkan lagi dia jual maka ini dilarang di dalam hadis yang disebutkan yani oleh Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari hal tersebut. Ya, <tuh> belumnya yani menjual air ya. Sebelumnya macam-macam air. Ini yani sumber mata air. Ini disebutkan. Yang pertama adalah Al ma'al muhaz fi qirbah. Awil khuzzan. Fahadha qad tamlikuhu al insan. Ini yani air yang terkumpul ya, dalam suatu bejana. Ya, ember atau ya tangki dan lain sebagainya yang sudah dimiliki oleh seseorang. Ya. Fayajuzu lahul bai' inda 'ammati ahli ilm Maka yang seperti ini boleh seseorang menjualnya. Menurut ya ahli ilm secara umum mereka melihat bolehnya menjual air yang sudah dimiliki ya di dalam ya, Tangki yang dia miliki. Atau tempat. Ya, yang sudah. Ya, dia simpan. ya. Darilnya adalah. Ya, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari. Dari hadis Az-Zubair ibn al-Awam. radhiyallahu ta'ala an. Ya. Marfu'an. Ini hadis Az-Zubair ibn al-Awam. Salah satu sahabat yang diberikan kabar gembira dari 10 sahabat masuk surga yani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kabar gembira bahwasanya dia dari diantara 10 sahabat yang masuk surga Oh ya. saudara istri Nabi Shallallahu Alaihi waalahi Wasbihhi Wasallam juga anak bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katip sepupunya. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala an. Dia juga hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sahabat setia pengikut setia sebagaimana di dalam hadis ya. Yeah yang waris dari Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam wa bahwasanya Zubair adalah hawari ya ini di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu musta'an Az-Zubair binul Awwam Al-Awwam ma'na al-awam perenangnya al-awam itu perenang Orang yang apa iya yang ahli mahir dalam berenang itu awam di tasdid wawunya. ya banyak dari teman-teman kadang apa salah takbir yang mana dia inginkan adalah orang secara umum yakni orang awam itu salah takbir atau di dalam dobat. Kalau al-awam itu perenang. Kalau awam iaitu manusia umum. Manusia biasa. Bukan manusia asli. Astagfirullah, astagfirullah. Ya, maksudnya ya, bukan orang-orang ditokohkan. Ya. Itu bahasa kita awam. Kalau mau ditasydid mim yang ditasydid awam itu takbir, tabir ya? orang awam. Kalau awam itu orang yang ahli di dalam berenang. Maka dibedakan antara kalimat ini. Allahul Musta'an. Ya. ya. Kerana saya dulu ketika di Yaman, saya katakan awam. Ya. Ada teman dari Jazair. Tak salah. Kalau awam itu katanya berenang. Kalau awam, nah itu yang benar awam. Ya dibedakan ya. Allahul Mustaan. Jadi hadisnya adalah: La yau kada akadu kum habelah fayati bihasmati min hatabin fayabiha pakipa biha wajahuhu khairulahu min ayas ay al-nas. Allahul Mustaan apa aja sampai al hatab inda an hazahu yakni syahid di dalam hadis yakni Nabi SAW membolehkan menjual kayu bakar ketika dia sudah memiliki apa memilikinya ya. sudah ada di kepemilikan dia dia sudah kumpul ya Adapun uh, pada air, ya, manusia berserikat dalam air tersebut, ya. iaitu yani air, rumputan, ya, kayu dan api, manusia berserikat di dalam hal tersebut. Berkata ibnu Kudamar rahimahullah Taala, inna jawazahu bila khilaf. Imam ibnu Kudamar rahimahullah Taala mengatakan bahwasanya bolehnya menjual air yang sudah dimiliki, ya, sudah tersimpan ya, pada alat yang dia miliki, tempat yang dia miliki, maka itu tidak ada perselisihan untuk menjualnya. Jenis air yang kedua, yaitu air yang di lembah yang luas besar dan juga di sungai-sungai yang luas besar seperti sungai Nil sungai Purat sungai Sa'dang ya Allahul Musta'an la yaju suqat imtilak uha ya. maka ini tidak boleh menjualnya katanya li nas syuraka ini kerana manusia bersyarikat di dalam hal tersebut kepemilikan ya, air tersebut apalagi pemerintah pun nah Allahu mustaan dia dikelola oleh pemerintah hal-hal yang seperti itu ini di dalam undang-undang negara kita Allahu mustaan Kemudian yang ketiga dari jenis air anharu as-saghirah wal ainun nabia minal murtafi'at wal miyahul al muntafah al-muntaqi'ah minal amtari ida tam'at fi ardhin mubahah ya fa al-miyah yashtariqu fiha an <tuk tangan dan berdiri> ya. yang ketiga adalah sungai-sungai yang kecil ya dan mata air wetuo di tempat yang tinggi Ya, demikian juga air yang terkumpul ya, di suatu tempat ya, yang diperbolehkan seseorang untuk mempergunakannya, maka air yang seperti ini juga manusia berserikat padanya, tidak boleh menjualnya, tetapi yang paling pertama, ya, yang paling berhak ya terhadap air tersebut adalah Orang yang, orang yang paling pertama menemukannya. Ya. yaitu dia mengairi sawahnya. Ya, ya kasih minum ternaknya. Kemudian setelah itu, dikasih ya, tetangganya atau ya, orang yang setelahnya. Apa dalilnya? Yaitu dalil az-zubair. Iz-kya az-zubair, summa arsilil ma ma'ila jarik. Yani sirami alirkan wai zubair yakni air tersebut yani ke persawahanmu kemudian lepas ya alirkan kepada tetanggamu jelas ya artinya ini juga menunjukkan suatu adab yakni cara ya paling dekat dulu dengan mata air tersebut ya mapai paterruloya yang pokok dulu okko ulunna jolo ani ini pak galungnge we aja na idi mariawa ta pomeloki malai ie ta bangku misalnya kroyase narekkong ketipoi tidak yero yolo jolo yan di atas dulu selesai mappa ie yalingi tawata ani yang paling terakhir tetapi di antara tentunya ya aja na to riase ini juga sesuatu yes, yang menyelisihi dari apa-apa yang telah dituntunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis subhanahu wa taala assalamu ta wal afiyah. Aktafi bi hadal qadar. Ilahuna subhanaka allahumma allah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa akhir doa ana warahmatullahi wabarakatuh